Di malam tahun baru nanti, usahakan, tidak usah neko-neko, tidak -neko, usah uya-ruyur, enggak usah macam-macam. Kita harus di rumah saja dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar dihindarkan dari segala marah, bencana alam apapun. Itu aja. Malam tahun baru nanti kita kalau bisa doa bersama. Di tahun depan, pergantian tahun, di Desember, Januari, itu lebih baik di rumah. Jangan keluar, jangan banyak-banyak di jalan, jangan banyak-banyak di laut. Jangan pokoknya, jangan itu lebih baik di rumah, ibadah, tidak sama Allah untuk perlindungan. Meno, oh penjana akan datang, jelas berganti. Nanti ada penjanaan, menuju ya. Saat ini, tanah bergerak, ya, tanah bergerak dan juga air. <tuh> air sudah mulai luber ya. Saat ini baru di Jakarta Utara. Semalam aku dapat uh, beritanya bukan lihat di TV bukan di mana tapi alam bahkan banyak aku dengar jeritan-jeritan tangisan Allahu alam kapan itu terjadi aku prediksikan itu akan terjadi di Februari tapi ternyata Allahu alam dengan sangat menyesal sekali aku harus ucap bahwasanya itu tidak sampai di bulan Februari tapi di penghujung pergantian tahun ya bersiap akan diawali dengan banjir rock Jakarta ini banjir dulu Baru, ya Allah Akan disesu oleh tsunami Ingat dulu aku yang cerita, aku akan terjang semuanya. Baik itu orang baik, baik itu orang tidak baik, baik itu orang beribadah, baik orang beriman maupun orang yang bejat nggak peduli. Entah itu anak yatim, entah itu anak e, yatim piatu, entah itu anak orang kaya, entah itu orang miskin, semuanya aku terjang. Begitu. Tapi. Ada di sela-sela itu eh, cerita, ada di sela-sela itu cerita, jangan semuanya diterjang, eh, kita harus menolong orang-orang yang baik, kita lindungi, entah itu kita dilindungi dengan cara, entah diselimuti dengan cara eh, eh, mati ibaratnya pelan-pelan kita enggak paham lah kita itu enggak paham.